Kankan seorang gadis India Muslim yang menggunakan jilbab menghadapi para demonstran. Demonstran anti penggunaan jilbab di... Karena taka India terlihat, dia meneriakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar" kepada segerombolan ekstremis Hindu yang, yang sedang melakukan aksi massa dalam rangka men mendukung dilarangnya penggunaan jilbab. Dalam uh, wawancaranya, uh, muskakan berkata bahwa ketika dia sampai di kampus, segerombolan ekstremis Hindu tersebut mencoba menghentikan dia di gerbang dan ekstremis-ekstremis tersebut gerombolan ekstremis tersebut tidak mengizinkan dia karena dia menggunakan jilbab atau burka mereka gerombolan-gerombolan itu yang merupakan para laki-laki yang menggunakan uh, selempang atau selendang orange mencoba mempermalukan uh, muskakan karena dia memakai jilbab dan serta berteriak-teriak memaksa uh, muskan untuk melepas jilbab dan abayaknya jika dia ingin terus Masuk ke kelas, <tuh> gerombolan-gerombolan itu meneriakan slogan-slogan "lepaskan jilbab". <tuh> lepaskan jilbab, jilbab menyebut-nyebut dewa mereka, Jai Sri Ram atau Jaya Sri Rama, sebagai, maka, sebagai balasannya, Muskan kan meneriakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Muskan mengatakan, menambahkan bahwa beberapa laki dari beberapa anak-anak laki-laki dari kelompok itu membuat gerakan-gerakan tidak senonoh ke arahnya Muskan berkata dia tidak takut Para ekstremis itu lalu terus meneriakan Jai Sri Ram, Jai Sri Ram katanya Lalu dia terus meneriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar Sementara itu, kepala sekolah dan dosen sampai di lokasi dan melindungi Muskan. Muskan mengatakan bahwa kepala sekolahnya tidak pernah melarang dia dan teman-temannya menggunakan jilbab dia mengatakan bahwa mayoritas masa yang ada di luar atau yang gerombolan-gerombolan ekstrim tersebut adalah orang luar menurut Muskan hijab adalah bagian dari identitas seorang muslim dan Muskan berkata bahwa Gerombolan-gerombolan tersebut mungkin akan terus melanjutkan protes mereka terhadap penggunaan. Juga. Demikian kata Muskan, sahabat-sahabat, kita dukung saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang Muslim untuk untuk uh, tetap pada pendiriannya, untuk istiqomah, khususnya bagi para Muslim untuk tetap tegar, untuk tetap menggunakan Hijabnya, celbapnya, jangan takut oleh intimidasi, intimidasi, geromulan, orang-orang kafir tersebut. Karri, saya sangat bangga pada muskan dan saya lukun, ko, right apa yang muskan lakukan. Nah, lo, tidak तो हम यह मेरे कॉलेज में तो बॉस खड़े के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर यह बुर्खा नहीं काटे तो हम यह भी नहीं और फेटा कुछ डाल के आया बोले अगर यह लोग ऐसे पहनकर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसे आए वैसे आए हमें बस हिजाब का अलाउड है बस कुछ हमें क्या कैसे भी हमें हमें कुछ नहीं हमें बस एजुकेशन चाहिए हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है लेक्चर हमारे तमाशा कर रहे हैं तो अगर आप सकते हैं तो apa ki banyak teriup orangnya, karena apa, आप ini, apakah